Menurut aku, kakak dan abang-abang istri -abang, Cendekia selamat pagi semuanya. Nah, lihat, ada tulisan kolase. Apa yang kita akan lakukan hari ini? Ya, bersama Ibu Vicky, kita akan belajar SBDP, yaitu tentang seni kolase. Itu seni menempel dari benda-benda alam ataupun benda-benda buatan. Ya, di sini. Nah, apa saja alat dan bahan yang... Kita perlukan yang pertama kita butuh kertas kosong anak-anak untuk alas, kemudian daun-daun, daun-daun berwarna hijau, dan daun kering. Nah, bahan utama yang akan kita gunakan hari ini adalah menggunakan daun kering. Kemudian kita butuh gunting, dan kita butuh untuk melempelnya kita butuh lem fox kita juga butuh spidol hitam atau pulpen hitam selanjutnya kita butuh hmm, apa ya ini deh untuk ngambil lemnya supaya tangan kita tidak kotor anak-anak nah yang pertama karena bahan utama yang kita gunakan itu adalah daun kering Nah jadi di sini kita nanti akan membuat semut anak-anak. nah Ibu Vicky sudah menggunting tiga daun kering Bentuknya seperti ini ya Nanti gunting itu kita Kalian gunakan untuk menggunting daun yang kering Nih Daun apa aja boleh anak-anak Kemudian gunting Bentuknya satu seperti ini Lebih besar Kemudian yang satu berukuran sedang Dan yang satunya berukuran kecil nah, Baik kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim pertama kita tempel dulu yang ukuran besarnya dengan menggunakan lem fox ya yang pertama kita tempel dulu bagian yang paling besar guntingan daun yang paling besar Kita kasih lem Tuh. kasih lem nah, sudah penuh dengan lem bagian yang ini kita tempelkan terlebih dahulu di sini kecil kita kasih lem juga ini sudah kita kasih lem bagian yang kecil kemudian tempelkan di sini usahakan sampai semua bagiannya menempel anak-anak kasih lemnya yang agak banyak saya saat kedua yang ketiga sekarang ya kasih lem lagi bagian yang ketiga ini kurang yang sedang full usahakan semua tepi-tepian itu kena lem Jika sudah selesai dikasih lem tempelkan di sini seperti ini anak-anak nah, nanti kalian bisa buat yang lebih bagus dari bu Vicky nah, kalau masih ada renggang-renggang seperti ini boleh kita kasih lem lagi Nah ini daun kering yang sudah agak kaku kan kakak-kakak dan abang-abang, jadi kita perlu kasih lem banyak. Nah, Tekan-tekan sedikit ya, supaya kita pastikan semuanya menempel. Nah kemudian sudah sampai sini. Nah kita sediakan kertas kecil nih, seperti ini yang sudah digunting kertas putih, kan? Nah kita tempelkan di sini untuk membuat matanya. Okay. kan tadi kita mau buat semut ya Nih. di kertas kecil yang tadi itu kita kasih spidol hitam ya seperti ini nanti hasilnya hmm. kita dengan spidol hitam hmm. ini anak-anak hasilnya sudah kita kasih spidol kemudian kita tempel sini. kita di bagian mulutnya kita buat ini lanjutnya kita akan membuat bagian kakinya bagian kaki dari sini Kemudian kakinya yang sini Kita letakkan Kita gambarkan dari hitam Nah Kemudian Supaya lebih menarik Kita tempelkan uh, Daun Jadi semut ini lagi megang daun Ceritanya Oke okay. Seperti ini Nah, kita siapkan daun hijau ya nak-anak Boleh daunnya berbentuk apa aja juga boleh Boleh bentuk daun ini Yang mana yang lebih cocok Ini cocok nggak? kurang cocok ya Besar sekali Nah kita pakai daun Maka daun ini cocok Besaran juga Kita pakai daun yang ini Ya Ini daunnya Daun yang hijau kita tempel di sini Jadi semutnya itu seolah-olah lagi memegang daun Itu Nah hmm. Ini hasil akhirnya, kemudian untuk tepiannya, gimana? Sudah mirip belum? <laughs> untuk tepiannya, kita boleh tempel dengan hiasan daun-daun yang lainnya kakak -kak dan abang-abang Ibu Vicky di sini ada daun seperti ini ibu akan tempelkan di tepi-tepian Nah setelah semuanya ibu tempel, ini hasil akhirnya seperti ini anak-anak Ini hasil akhir pengertian Ibu Vicky Bagaimana? Sudah mirip semut? Kalian bisa coba di rumah ya Jadi ini tugas kita hari ini Kakak -kak dan abang-abang yaitu membuat kolase semut Oke minta bantuan orang tuanya ya Terima kasih kakak -kak dan abang-abang yang telah menonton video ini Semoga dimudahkan dalam mengerjakan tugas hari ini Barakallahu fiq